Salam hormat kami sampaikan kepada kawan Galang sana keheruan Bismillahirrahmanirrahim Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Shalom Om Rahayu Rahayu Pattiwah Hai fir miltihe sawaddi laut mai anyong toba makita ulit strifins nofam matane bimfinda omey kanal kanal lima sekal welcome back to my channel intian uh, ulun pantun ahlan wasahlan mikum jami'an fiyakannatu marhaban kawan-kawan segalanya sana segala keruan sudah lama tidak mengupload video kali ini hanya kegiatan uh, kosong kemudian Maksud kami tidak ada kegiatan, kosong kegiatan kami pas ke tempat kakak, ingat cara bikin uh, suling yang menggunakan buluh, kami bilang buluh, buluh suman, nah, itu. ada yang bilang sih bambu-bambu tipis, gitu, untuk bambu lemang. Untuk bersingkat waktu, kawan-kawan segala dari sana, segala keruan, selamat menyaksikan. Sepuluh itu, asap ini begitu dapat masalah langsung, kurus <gulis> <gulis> sebulan aja. Tekanannya langsung, oh, ya. Kalau sini kurus, saya dari muka ke sini. Jadi kalau pur tetap nggak bisa, kamu ya. hmm. tuh nah, ya. Aku udah dua minggu. Nah, kita kan ayo prosedur, aku purku tetap, tetap aja. kurus <gulis> lah saya tanya di perut <laughs> Terakhir. Eh, ini belum. Satu. Satu. Lima Kurang kering gitu ya. Ah. Sudah empat dingin aku. Ya. Dingin. tahu. Sudah aja juga orangnya tahu-tahu juga. Emang, ya, emang ya. hatinya tuh. Jumpa orang hmm. Eh. eh. Kok rapi. Wah ya. kira kan gigit. Aduh. Nah, kita kita hari ini saya belajar bikin suling. Ukurannya enggak jelas ini. Tapi kita coba. Cara bikin lato-lato. Maka, yang punya lato-lato ulang. -lato. <laughs> uh. Ya, banyak ya, Oke okay, kawan-kawan segala sana Segala keruan uh, Itu Sedikit video kami Mohon maafkan atas segala kekurangan Dan uh, atas ketidaknyamanan Karena saya Jarang aktif dan cara, jarang Mengunjungi channel-channel anda Subscriber kami uh, Alaafu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Rahayu Rahayu Rahayu Baru